Oke okay, kawan saya akan uh, tunjukkan cara uh, memutar uh, YouTube di STB TV digital ya Nah yang pastinya kita harus mengkonekkan dulu STB kita ya ke internet ya kawan Saya akan uh, mengkonekkan menggunakan uh, handphone ya kawan mengkonekkan STB ke internet Handphone kita konekkan ke ya ke STB hubungkan menggunakan uh, kabel data ya. Kemudian aktifkan uh, penambatan USB di handphone kita ya kawan. Aktifkan penambatan USB di handphone kita. Kemudian langsung saja saya masuk ke menu. Ya, YouTube. Saya menggunakan STB Matrix. Apa ya? STB saya yang ini nah misalkan ini ya YouTube saya coba play oke ya, kawan ini lancar dan gambarnya bening ya kawan gambarnya uh, terang bagus nah kita bisa mengatur ya mengatur uh, resolusi pemutaran uh, YouTube nya resolusi gambar untuk pemutaran YouTube nya dengan menekan ya tombol warna merah di remote ya keterangannya di sini ada keterangan pengaturan Nah, di sini ada pilihan ya. Ada wilayah. Ada resolusi. Dan ada mode putar. Di uh, resolusi ini ada pilihan ya. 360p, 480p, 720p, 1080p ya yang uh, full HD kita bisa pilih yang ini agar pemutaran youtube-nya uh, terang ya gambar pemutaran youtube uh, terang kemudian, kemudian di bawah ada only once untuk mode putar ya juga ada urutan pilih saja yang only once oke kawan Kemudian untuk uh, kategorinya YouTube ini ada semua yang paling atas ya ada musik ini ya musik kemudian ada live game Uh, animasi acara memasak ini, memasak ya, alam ini kategori ya, kategori-kategori yang tersedia di YouTube sepak bola. hewan peliharaan baru di upload search ini juga ada search no research search belum bisa ya search belum uh, terbuka nah kita juga bisa uh, melakukan pencarian ya kawan di yang paling uh, fitur yang paling atas pencarian, kita bisa mengetikkan uh, judul di sini ya, kawan. Judul uh, video yang ingin kita cari ini, keyboardnya kita bisa ketik ini untuk merubah ya ke tampilan angka dan huruf. Oke, kawan kan saya putar lagi uh, live ini ada live saya cari apa ya alam misalnya saya coba ke kategori alam saya coba play ya Ya, kawan gambarnya bening ya kalau kita menggunakan uh, TV TV LCD atau TV LED seperti ini ya kita pilih resolusi yang HD untuk pemutaran YouTube gambarnya uh, terang bagus ya kawan seperti ini agar bisa memutar dengan lancar uh, internet kita juga harus cukup bagus ya harus kuat dan stabil Oke kawan Kemudian uh, Untuk merefresh kembali halaman Kita bisa tekan uh, menu ya kawan Menu Tekan tombol uh, menu di remote Untuk merefresh kembali halaman ya kawan Seperti ini saya tekan menu ya Nah. Ternyata muncul uh, kategori lainnya lagi, ya. Kawan, ini ada populer on YouTube, olahraga live, ada Vivo, BBC. Di sini munculnya semakin banyak kategori, ya. Saat saya tekan menu tadi, ya oh ini untuk beralih ya kawan <tuh> untuk uh, beralih uh, kategori berikutnya ya nah seperti itu kita bisa memencet tombol menu di remote ya saya coba play salah satu Oke kawan, ini gambarnya bening sekali kawan. Persis. Oke kawan. Di sini ada olahraga untuk uh, menggeser ke bawah atau untuk berpindah ke uh, samping kita bisa gunakan uh, ini ya tombol arah kiri kanan atau atas bawah di remote ya kawan ada olahraga ada live Vevo BBC BBC News BBC Studios elenso Show Top Gear Sky News band Sport share ini banyak sekali kategori yang tersedia di sini ya banyak sekali misalkan olahraga Oke okay ya kawan, jadi kurang lebih seperti itu ya cara memutar YouTube di STB TV digital ya. Semoga uh, informasinya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.